Oke okay guys, kita sudah ada di Alas Baluran ya Taman Nasional Baluran ya Sebentar lagi kita sampai pada Waduk Bajulmati Setelah turunan ini, kita sudah sampai di Waduk Bajulmati Kita masuk, kita spill tempat aja guys Habis itu kita langsung balik, cabut, pulang Kita keburu untuk rebahan guys Oke okay. Ini bentar lagi kita sudah mau masuk ke Waduk Bajul Mati Tapi cuman kita spill tempat aja guys Masuk ke dalam Kita bikin video Setelah itu kita cabut untuk pulang Kita ke susu guys Kesu-sustirahat guys Kayaknya ramai guys Oke kita ambil jalur kiri guys Nah ini dia Waduk Bajul Mati mati. Berapa, Pak? Hmm? Oke, okay, tiket masuknya naik guys ya dari 10.000 tahun kemarin sekarang sudah 25. Terima kasih. Jadi tiketnya sudah naik guys ya, bukan 10.000 lagi. Tiketnya naik ke 25.000. Oke, okay, kita lanjut ke dalam, guys. Let's go, check it out Kita langsung cek Lokasi di dalam guys Oke, okay, diturunan guys Habis ini tempatnya begitu Mempesona guys Begitu Mempesona guys sudah mulai terlihat guys ya. Sudah mulai mulai terlihat ya guys. Sudah mulai terlihat. Begitu indah bukan? Begitu indah bukan? Sini spot fotonya cukup bagus ya guys ya. Cukup bagus kalau teman-teman sekalian ingin berfoto-foto ria di sini juga spotnya tidak kalah Bagusnya, Hah, ada monkey juga, ada monkey. Hello monkey, hello monkey, hello. Ada monkey juga di sini, ya guys. Hati-hati, ya -hati, guys. Kalau di jalan di hutan, jangan beri makan satwa, ya guys, ya, agar mereka tidak tergantung dengan kita, guys. Akhirnya bisa menyebabkan mereka celaka, guys. Ini ada lagi, monkey, guys. Halo, halo, ah, takut, guys, takut, guys kali lagi jangan beri makan kita satwa di jalan lagi. guys ya biar mereka tiga, tidak ketergantungan kepada kita akhirnya mereka menunggu makanan di jalan sehingga menjadi menjadikan mereka kecelakaan guys sudah banyak kejadiannya guys di taman baluran ini guys kera-kera ini terlindes kendaraan mungkin karena mengharapkan makanan dari mobil guys nah keranya banyak guys ternyata banyak guys mungkin mereka nunggu makanan dari kita guys tapi jangan guys sebaiknya mereka jangan diberi makan guys biar insting liar mereka ada dan mereka tidak ketergantungan kepada kita pengunjung tidak baik juga buat bagi mereka guys ada yang mancing guys ada yang mancing guys kayaknya dapet itu guys kayaknya dapat guys dapat dapatkah jangan jangan dapat sepatu guys tidak ya, dapat ikan dong, dapat ikan dong. Nah, di sini juga banyak wisatawan guys. Di sini juga banyak wisatawan guys. Itu dia di atas waduk Bajul Mati. Ikannya ikan Banyuwangi ya, tuh Tapi daerah ini masuk ke Situbondo guys, bukan masuk Banyuwangi guys. Karena perbatasannya sudah jauh di sebelah timur guys. Oke okay, kita spill dulu tempatnya guys. Nanti kita turun foto-foto guys. Kita lihat-lihat dulu guys. Nah di sini juga banyak anak muda ya guys ya. Anak anak-anak apa ini? Rider supermoto yang foto-fotoria di sini guys. Wow indahnya guys, indahnya guys ayo bang cepet abang ah nanti jatuh ke selokan kalau udah bisa nyetir tak ganti bang tak ganti bang kalau udah bisa bang mobil bagus Step-nya kayak gitu guys uhuh, yuh, kita turun kita lihat di sana dapatkah di sana guys, yuhu yuhu kameramen jangan tidur ya bu kameramen ya biar hasilnya videonya kita bagus guys. Guys. Biasanya di sini ditempati sama anu ya, abang-abang yang hobinya mancing, guys. Biasanya ditempati sama abang-abang pemancing, guys. Aduh, gas guys. Gas guys. Bahaya, guys. Bahaya, guys. Oke. Okay. Kita mau balik karena di sini kurang asik tempatnya. Gas lur di sana, guys. Wow, ada tenda. Ada yang camping juga, guys. Mudah-mudahan di sini tidak gasuk, guys. Oh, enggak, guys. Salah turun saya tadi, guys. Oke kita kembali nanti kita foto-foto di atas guys. Itu dia waduknya guys ya. Di sana itu tempat orang mancing guys. Tidak tahu ikannya seperti apa, lumayan banyak atau besar besar atau gimana kita juga tidak pernah mancing di sini guys. Mungkin lain waktu kita mancing di sini guys ya. udah kelihatan. kelihatan guys Kita ada di bawah guys udah emak guys Maka tengah guys Purwacer guys Guys. Ada artis pakai kacamata, guys. Wah itu dia, guys. Ada bau juga di bawah, guys. Ah, ada yang pacaran tuh, guys. Sambil peluk pelukan, guys. Gak malu sama yang lain, guys. Oke, okay, kita ambil video di sini dulu, guys. Kita ambil video di sini dulu. Matikan dulu. Kita masuk. Nah jadi kameramen kita sudah agak sanggup ya guys ya kita jalan aja ke sana larikan ke sana. Nah itu tempat tempat berkumpul keluarga guys. Di sana itu ada tempat berkum, berkumpul keluarga guys. Bagi kalian yang masuk ke daerah sini mau makan makan bisa langsung di tempat itu guys. Tempatnya lumayan bagus guys. Oke. Okay. Ini dia penampakan waduk baju mati Kembali lagi ke depan Kameramen Nah, awas jatuh Ibu-ibu, awas jatuh Awas jatuh Kalau jatuh, diketawain Oke, okay, guys Ada yang enggak ada di depan, guys Ah itu dia, guys itu dia guys kita ambil dulu sebentar guys kita tapi tidak, kita tidak turun guys ya panas guys panas guys panas guys panas guys nah itu dia waduk bajul mati situ bondo ada tulisannya guys ada tulisannya guys waduk bajul mati Oke okay, ke kesana lagi kameramen oke okay, kita lihat waduknya seperti apa guys terlalu besar kameramen oke okay, guys kameramen udah mulai gantuk guys yuk kita lanjutkan perjalanan guys bismillahirrahmanirrahim acelen bungkol mulai bungkol itu pepatah orang madura guys yaitu berangkat kita utuh pulang kita utuh Amin, amin, Allah amin. Oh ya, sekali lagi, guys, mohon bantuan dan dukungannya, guys. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tombol notifikasinya karena masih banyak tempat-tempat ikonik yang luar biasa yang akan kita tampilkan, guys. Nah, di sini ada yang foto-foto juga, guys. Ada yang foto-foto juga, guys. Ternyata ada yang mancing di bawah, guys. Dapet apakah itulah bang? Dapet apa ya? Ada camping juga di bawah Itu bububu bisa camping ya. Oke okay guys kita sudah ada di Waduk Bajulmati ya guys ya Nanti kita lihat di bawah ada apa aja ya guys ya Jangan lupa like, comment dan subscribe guys Kita sudah ada di Waduk Bajulmati Kita turun sebentar Rupanya di bawah di sana ada yang mancing guys ya Ada yang mancing dan juga sampai ada yang mendirikan tenda guys Yuk kita cek ke bawah Oke okay guys kita cek di bawah guys Ada pemancing yang sudah mendirikan tenda di bawah guys Nah, itu dia guys. Yang mancing di bawah guys, sampai mendirikan tenda ternyata motor bisa masuk ke bawah guys ya. Entah di, di bawah, memang banyak ikannya atau gimana, kita juga kurang tahu karena kita belum pernah mancing di sana guys ya. Lain waktu kita akan mancing ke bawah guys. Kita akan bawa pancing. Kalau pancing kan bawah, hanya umpannya kita tidak punya guys. Oke okay guys, setelah ini kita langsung cabut pulang ya Kita langsung cabut pulang karena kita sudah capek Sudah dua harian kita vlog di jalanan Jadi waktunya kita pulang untuk istirahat Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys Nah itu dia ya guys ya Oke, okay, kita balik dulu Oke guys kita sudah spill Waduk bajul matinya guys ya Cuma kita Kondisi kita memang betul-betul masih capek guys Kita langsung balik Kita langsung pulang Menuju rumah di situ Bondo Doakan kami selamat guys ya Terus ikuti Video kami Jangan di skip Dan juga mohon dukungannya Sekali lagi kami mohon dukungannya Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Oke, okay, guys, kita sudah ada di dalam mobil lagi, guys. Kita langsung cabut pulang, guys. Kita ngos-ngosan, guys. Kita juga butuh istirahat, guys. Mungkin setelah ini kita akan ngevlog ke daerah Bondowoso, yang jalannya mirip-mirip di Bali, guys. Lumayan bagus sih jalannya sih guys Kayak-kayak di Bali gitu Nah itu ada tulisannya ya Waduh bajul mati situ bondo Waduh bajul mati situ bondo oh, Ada bocil pakai kacamata Kacamatanya berlepas tapi cil Oke guys kita naik guys Kita langsung balik pulang Langsung cabut guys Kalau kalian ingin berkunjung ke Waduk Bajul Mati ini Bisa langsung share ya guys ya Cek di Google Map Kalian cari Waduk Bajul Mati Disitu kalian ikuti arah mapnya guys Tempatnya asik untuk keluarga kita Untuk berkumpul keluarga Baik dengan pacar maupun dengan keluarga guys Dan di sana kita juga bisa camping Sekaligus kita bisa mancing guys Tapi ingat jangan merusak alam ya guys Saat kita berada di alam Tolong jaga alam Nanti alam pasti jaga kita guys Jangan buang sampah sembarangan Jangan memburu hewan satwa liar Agar Kelestarian alam Dapat dinikmati oleh anak cucu kita semua guys Oke okay, guys kita keluar dari sini guys kita keluar dari baju mati guys tunggu dulu guys guys kita langsung keluar guys kita lihat di sana ada apa tuh cendol, es campur, cilok kok celok? anu cilok kok celok? kalau celok itu kecut ya guys ya itu bahasa madura celok kecut banget kayak hmm, tapi ketek gua gak kecut ya guys ya seger lah gak, gak bau seger lah seger sampai istri gua kesemsem loh guys sama aroma ketek gua guys hahaha <laughs> anjir anjir anjay yuk kita cabut Bang kita langsung menuju rumah ya kita sudah capek nanti kita akan videokan lagi tempat-tempat yang asik lah. di sini kita masih berada di Alas Baluran atau Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo Oke okay? Pantengin terus videonya, jangan di skip ya guys ya. Sekali lagi, mohon like, comment dan subscribe. Oke? Okay?